balik lagi bersama Spin spinner ini kita akan review game God of Olympus seluruh kita mau modal 37.000 saja kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya seluruh langsung gaskan saja kita main di bet berapa ya kita main di bad 1200 saja kita jadwal channel aktif langsung gaskan di 20-an oleh seluruh yang pertanyaan kita main di mana kita main di atap 8000 bosku. Itu selalu berdasar kesolidan dan di dunia akhirat Di sini WD berapapun pasti di peronas bos cuma di sini. Satu-satunya situsnya menyediakan layanan check game gratis relatif 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan range gamenya itu sendiri pastinya. Yo langsung gaskan aja CTR ke 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen. Di pin komen juga tersedia link komunitas Google di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor oliver ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor oliver ini, rtp slot gacor hari ini, rtp slot hari, rtp slot gacor oliver ini ya seluruh karena di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor hari ini maka dari itu di dibantu ramekan grup wa biar kalian selalu tahu pola slot gacor hari ini khususnya slot Slovakia corolla pesan ini ya, bosku. waktu di game nya Slunya kita belum mendatang datang dapat free spin ini, saldo sudah mulai menipis ya. us kasih dong JBJP jb Oke bergeser di 30 turbo ya Slunya, us kasih dong us hijau dulu boleh. Hmm, biru dulu si harusnya. biru jadi jelas um, si harus naik tuh, um, jelas turun, ah, nggak mau, eh hey, dong saldo mulai menipis, Oh. kasih doang ang dulu petir boleh, yuk mantap nih kasih turun satu, turun satu lagi, lumayan kita dapat freeze di 500, 1200 ya yes, dulu ya, Sekarang mau kerja jadi kita dikasih epic comeback terbaik yuk, kita lihat dan saksikan bersama yuk. Kuning jadi biru turun dong biru turun mantap hijau boleh kuning boleh punggul tidak mau kali tiga pertama ya yes, slus ayo lagi dong ayo hmm. ya, jelas jadi lumayan lagi dong angin lu delapan masih sih si, si. kali dua ratus lima puluh gudung di dalam free speed apakah ini tanda tanah swim? bisa lihat ya. saksikan bersama Yesus 1 tentasional pertama <coughs> kasih dong kasih dong kasih kasi dong <coughs> kasi. hmm. auto terus terus bos udah jelas auto sembak terus nipus Nih bos. <tuk> <tuk> Hai dong lagi dong aduh konekin dulu dong di kuning dulu jadi kuning jadi mantap di biru boleh biru boleh hmm, ketirnya mana cukup laku 500, hmm, kali 500.000 puno kali 2 ternyata lumayan. Auto sempat bosku 1,2 juta tidak sisa kantongnya bosku. Aduh duh duh duh. Lumayan dia kata 8.000 udah kayak gini Itu sih enggak ada kurangnya. Ah, pala di olympus gacor habis, Bos. Nah, pernah gitu tuh motor-motor bebek 27.000 bisa di mantap gitu atas nah, gendang kasih petir lumayan ya seluruh ya. <kos> ya. <kos> ya, ya. ya, bos. Duh duh duh bisa widi widi pun, ini bos. Apa lagi dulu dengan main modelnya aja bisa profit pokok manis ya, cuma di RTP delapan ribu akhirnya. Untuk link kaca saya sematkan di pin kom itu bos semuanya naik dua juta tujuh ratus tujuh. dududududududu modal tuh tiga puluh tujuh ribu. udah naik dua koma juta cukup. emang gacor abis semuanya di rt dalam perutku pasti. untuk lingkar terasa semangat di bin comment ya yes, sob. <tuh">. di bin komen juga tersedia link komentar subscribe abis sana kita selalu berbagi. pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor lotusar ini. Pola slot slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot nih RTP slot gacor hari ini guys ya, karena cuma di sana kita selalu beruntung pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor hari ini maka nah, dari itu di Bandung rek pola fast pet share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu beruntung pola slot gacor pola skor, oh, ya. hari ini pasti <coughs> you know, kita coba 30pg ya, kita dapat biar bisa juga-juga manis you know? harus hmm. satu lagi cuman ayo mana-mana crispy, crispy manis bu hmm. kasih dululah frisbee <coughs> itu dulu boleh hmm. hijau jadi merah jadi seharusnya hmm. bilang mau buku oh, boleh merah boleh Kuning hmm. dulu biru jadi sih biru jadi merah jadi oh, turun biru ya. tidur dulu boleh cincin nagung-cincin nagung juga hijau dulu ponekin sayang ada skater bohos-boskos atas gendang skater aduh tidak mau ini main di bed 1200 lagi gacor nih posyo langsung gas kena aja deh Rp8000 untuk gacornya saya sematkan di pin komennya bosku, kapan lagi kalian main modal kecil bisa CP-CP mantap di RT 6000, itu selamat sih kacau, jaga dunia akhir, itu lagi lumayan di itu nah, kita siapnya, manis -manis. dong kasih manis lagi Aduh ini bendang bendong Aduh, aku mau coba ayo dong henti enggak ada di situ aduh jujur aduh, aduh, aduh kita kelas yang ini kita langsung kelas kan saja ya bro. karena kecamanan WD sudah terbuka luas kita manfaatkan sebaik-baiknya ya lor kapan lagi cu model-model RwC bisa WD-WD mantap cuma di RTP 8000 Pak pastinya sih itu slot terjatuh tersolid. solid Sandero jaga dunia hati utusku di sini WD berapa pun pasti di terima Bosku, jumlah tugas kena jaga Rp. 5.000 untuk gelengga cara yang saya sembarkan di ekspen koment. Saya pamit undur diri bye bye seluruh salam jackpot.